Gue lu kok gua liat pagi-pagi kalo Albert Fuller Lerky lu udah gak pernah ikut lagi gua kenal gua Kalo kemarin gua main bareng Hah? Kemarin main Main bareng? Iya Tapi kalo Albert Fuller Lerky gak ada hal lu anjing liam mulu Ada kemarin, malah gua kalo Fuller Lerky malah gak ada Albert hmm. Oh iya 5 tim yang berbeda nih co Enggak, enjing, gua harus... Dia lu jadi pro player sampai kapan dia? Gue udah kuling dikit kayaknya benar lagi udah handah, males gua bisnis bisnis enggak ya, gua ikutin jejak nyambu, co, <tuk> <tuk> <tuk> pangis, gua jambu hehehe <tuk> tapi bukan, harus jelek dulu nah iya. Luka, kan, bisa, gua. bisa lu Gautan, ngasih lu bentar bentar lagi. kaki kalau satu terakhir, terakhir menempel juga nggak tahu gua apaan anjing kayak buang buang waktu hidup tadi gua tapi lu jadi kagak dan iya kok Denmark sih guys gua emang gua udah pasti juara kalau main jadi gak usah capek-capek latihan lawan gua <laughs> gaya gaya dulu gaya gaya tahu pasang ini mahal emang itu loh tapi gak seru deal sekarang deal, gak ada yang spicy deal sekarang sekarang ya, ya anak semua orang pada pada pengen jadi spicy iya gak sih deal, iya gak deal tak agak tahu hujan bau-bau gitu buluk nih kayak tahu semua yang gua bunda anjing ini intel tapi buluk bangsat <tik> ini intel MLBB buluk wego halnya si celiboy nge-patch banget sama lu deal lu nanti tcn hehehe Heeh. sih lu masih inget lu masih minta foto juga apalagi lu pengen diminta sama kalabit laner muset ah anjing udah kalau ini bisa di mute atau gimana cer yang <tik> nah, banget ya <tentu> ini <tik> ya, manusianya tadi kalabit laner mau diinjak sama udl lu bayangin tuh lu ya kena mentalnya <tuk> oh iiii <tuk> inget semua deh kata-kata lu apa? inget semua deh kata-kata lu dia anjing horror kali say jadi kayak ada kalau enggak kalau udah ngomong gitu tuh jadi kayak ada sesuatu yang dipertaruhin gitu jadi seru matchnya anjing udah tapi catu lo, okay, ya, itu yang yang ya. gitu juga tapi lu gini doang ya kayak gitu ya kan lu asli baik banget orang nah, iya gitu. was deh itu, itu itu serius itu serius serius juga gitu. mm -mm. ah. karena itu udah terprediksi ya deal iya cuman emang uh, gak kuat aja terus kalah gak <tuk> kuat, <tuk> saya udah nge-tok nge-tok nge tiba-tiba ngomel makasih dah itu gue dikatain udah julik, dia oh ya? di atas langit masih ada onik ya guys ya gua nge-tok guys ini harus di-mute kan anjing kan kan ini kayak apa lah ininya co, belum ini kan tapi dia sudah mencangguh punya alter ego fans onyx ilang kan <tuk> Udah ga sih? Udah ga si, si, si, si. Apaan uh, sih nih? Kita bisa pacang lain ya, kan? Udah, ya gara-gara diwa masuk onik oh, co, makin bubar tuh fansit <laughs> Diwa bisa onik oh, co, angsa Yang digadang-gadang wonderkid <laughs> <laughs> Yang digadang-gadang wonderkid anjing Angsah bangsan Diwa, nah, diwa kontel di Orang kota. tua mati orang. aja, anjas buh halo guys oh, 500 juta, iya 500 juta nih oh, guys udah bekon dia keluar discord lebih jauh oh, iya iya iya beda hippie, guys beda <gatus> <tess> <tess> tau dari mana nih gitu. gua tau dari viewer anjing ohoh Itu ke bumi pengen ngeliat manusia hina viewer pada tahu di lapal gila, anjing <tess> <tess> <tess> <tess> <tess> tapi itu pedes banget sih itu pedes banget sih udah 600 juta ya udah lagi guys gua kan, gua kan membela yepe gue dia apa tiba-tiba mulu dia, tonic tang aja area emang spicy co yepe sedepan lagi ya sih lo, bingung gue lo agak ngerti lo gue dia, dia gak nampungin tawaran doang dah tiba-tiba MPL mulai trimer bingung, bingung mau pilih mana saya di MDL gimana, udah seru ya lo, satu sisir menangnya W.O doang ya <SILENGASSIAL> waktu kan itu kan itu udah, masih dibahas lagi parah diketahui udil pada bu yaa eh yeah. hmm? latihan lo yang kalo diberantakan tuh gua dibuka Buka. dibuka, Wa dibuka waaah waaah Wa. emang kamu mau Rebici ada dimasuk? masuk Rebici gak ada tempat, masuk Kegas. gak, gak tau emang ada Rebici hmm. oh lo gak bisa bonggur gak, gak ga, ada Rebici, gak ada Rebici <sio> banyak dari lambe kan itu. Emang lu masih ikut stream dia? Nah, gue. Emang lu masih ikut stream? Kagak gua, kagak ikut stream. Bahaya, Cok. Bahaya, Cok. Udah udah, Cok. Gaji gua yang dipotong anjing. langsat tunggu jangan emang kau misalkan masalah orang lain itu lu tetap dipotong juga. Enggak, tadi gua udah salah nyebut Revici anjing, Revici dari Vox. Oh. makasih ngasih montok emang jabu kayak gitu orangnya. jangan dan. Good dapur juga, Mbuk. Mana hari ini disutup, San? dendalu sama jabu. Santai sih. Tutup. Bueno, bueno. Masa potongannya enggak ada gugulan gunung bangsat? 15 juta yang gede banget tadi itu. Ah, gitu. 15. Skip gua anjing. dua apa kali, apa dua kaji. kali 30 juta dapat motor satu nggak tahu nggak itu kayak nggak gara-gara sekali masuk lambi kayak berkali-kali tapi lu, bu, tapi lu semenjak latihan nggak pernah kesiangan kan bangunnya? siapa? lu? nggak pernah? aman ya berlatih? aman kok. eh tapi klien ngeribatkan, bu? loh, udah bilang. ipos bukan narik klien mau narik siapa sih? nggak tahu narik siapa tuh? Kita terlunda lagi. <laughs> Oh, <laughs> lu siapa apa? Jadi penakut gitu, Jen. Lah, emang enggak narik siapa? Siapa Gue enggak tahu juga, Gue gak script. Oh, kan enggak oh, ngeliatin skrip. Pansrong, Jen. Aku masih gua buka. Enggak bisa gua dipanas-panasin. Tadi kok Tadi lu bilang pansrong. Di GH. Pansrong enggak jadi kayaknya. Kayaknya ya. Eh, makasih so, di, di dong. Oh, di dong di so, di kan di udah, Soalnya kan Juan udah balik. Juan kan bisa midlan juga. Mana terakhir kali jungler? Eh, ya bisa aja dia mid lane, kalau nggak ada mid lane yang cocok kan dia jadi mid lane aja versi jungler udah mantap juga kan ada tas <laughs> MPL mana siapa? tas hmm tas siapa anjing ada trial juga Hah? trial lepos juga tas hmm baru denger anjing gua nama tas player rengkes iya nggak tahu sih kayak mdl dia nggak hmm, tahu gua Ah aja eh hey, doyo kan trial, walaupun dapat gonjeng gagal anjing udah gagal trial, udah gilang sendiri gua tanya, can, can dia ultral can anjing, ultral anjing dari Gotland, support, hyper ya? maksud gua dia trial nih, orang tuh trial mau kasih <samo lastly> <browsing> yang terbaik kan lu bisa kajar gak? Kan? bisa, gas 11 match kajarnya, bisa lah <SaturdayLook> bener, kan namanya pede dulu cok Pede dulu saya pernah hancur. hancur super bisa kak? bisa ulti ke oh belakang yuk iya. oh, bisa. <laughs> bisa. Oh, anjing anjing, gua, aja kaget, anjing, anjing, anjing, anjing, anjing. gua kaget anjing gua kaget cowok dia tiba-tiba gua dari lambe itu anjing bangsa, bangsa. Koyot, koyot. Koyot.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 Nah, main sama sekali. Tapi ah. kalau emang dia mau main lagi senin ini, udah ya, gue paling bantu-bantulah dikit. Lo main gak saat? Gak lah, gue bantuin E.P. aja gue. Gue jadi badut E. Eh, lo. Lah kan di tim mana E.P. aja? Gak tau, Ero bangkrut terus lote gimana? kata lu aero bangku lu jatuh enak mas gila kan tadi aero bangku takut, takut. Bulu. Bulu. Bulu. <laughs> bu, bu bu bu bentar lagi nih bu bentar lagi nih bentar lagi kan dia bilang gitu kan kan lu sendiri yang bilang dia gak tahu gue sak limax, se li tau, limax sudah dijual limax udah kalah tadi gua lima mm. itu kenapa dijual ke lu? ya kan karena plot, ya, plot Aero kan di-ban pubg Aero of 5 di-ban kenapa di-ban? karena di sang itu kan yang si hazelnut tuh nge-cheat? Uh, sangsi uh, sang player apa-apa duit tadi aja ga diturunin oh. sama Aero nya mm -hmm. kenapa ga diturunin sama Aero nya? berita tuh, gak tahu dah buat judi kali Jum -jum -jum. oh bos Aero dengan judi? Masuk kripto kali Chan. Ntar kalau udah cuan, baru dibayar. Pokoknya oh. ntar pasti dibayar, katanya gitu semua semuanya. Ya iya, biar muter, biar tu demand dulu. Ntar tarik modal. Demand. Iya, habis itu profitnya pakai deh buat modal di.